Hari ini aku senang banget aku dapat kiriman pentol mewah dari Brand Dawang. Semua bahannya sudah ada di sini dan ini adalah pentolnya. Aku buka dulu, lalu aku siapkan air untuk mengukus pentol yang sudah disiapkan. Setelah pentol sudah aku masukkan ke dalam panci pengukus, aku siapkan bumbunya ya guys kayak gini biar pedes. Sebenarnya untuk racikannya terserah kalian sesuai dengan selera. Lalu aduk sampai merata dan siapkan pentolnya. Lalu kita bisa langsung santap, dan cara makannya gampang banget Tinggal dicocol aja ke dalam bumbu atau sambal yang tadi sudah kita siapkan Oke okay guys, uh, ini pentolnya Aku udah makan ini dari tadi, ini lumayan enak banget Nih, Pentolnya kayak gini Terus aku... Biasanya aku cocol, tapi aku pengen Tentolnya semua berasal ya Keluar aja hmm. Nih Udah aku kasih cek hmm. Hmm. Hmm, Enak banget Udah mulai sausnya Sampai Tentolnya Isinya Enak banget Dia ada banyak ada banyak bentuk nih, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pedas, ada yang tahu juga. Terusnya ada kayak pangsit, gitu kayak betul yang beli. taruh di telur pancing. Gitu. Enak banget. Dan ternyata ini ada yang keju. Tengahnya tuh ada kejunya. Hmm. Nah, yang pedas ada cabenya, romeng. Yang keju enak maaf. Jadi yang gede-gede itu, -gede guys, ada isinya ternyata Nggak pure Bentol doang, ada yang si daging, si cabai Terus ada yang si keju, ini siapa nih? Coba ya Keju lagi Mantap